Wabarakatuh Alhamdulillahi Alamin Walakibatu lilmuttaqeen Ashadu an la ilaha illallahu Wahdahu la sharika lah Arjubihan najata yawmadin Wa ashadu anna muhammadan Abduhu Sayyidul anbiya wal mursalin Al-Sadiqul amin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Ahli al-siddiqi wal wapa'i Wa ala alihi wa sahabatihi Wa salam tasliman kathiran Amma ba'd Qawm muslimin dan muslimat Hadirin hadirat rahimani wa rahimakum allah Tema pembahasan kita pada pertemuan ini adalah terkait dengan asiduk, terkait dengan kejujuran. Asiduk itu bahasa Indonesia ya, kejujuran, tapi kadang cakupannya sempit di dalam pemahaman kalau di bahasa Indonesia kan. Kalau bahasa Arabnya kata "sidik" itu sendiri, itu luas cakupannya. Kadang sidik itu di lisan, kadang di hati, kadang di anggota tubuh. Sidik, mungkin kalau bahasa Indonesia-nya, sidik di lisan itu namanya jujur. Sidik di hati itu namanya kesungguhan, keinginan kuat. Iya. Yeah. Dan sidik yang berada uh, sidik di apa namanya di hati itu itu namanya ketulusan namanya ketulusan dan sidik yang berada di anggota tubuh itu namanya kesungguhan itu mungkin bahasa-bahasa yang mendekatkan mana pas sidik kita. Dan ini dari pembahasan yang sangat penting salah satu dari pokok ubudiyah dan penghambaan bahkan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa as kejujuran itu itu adalah sebuah penghambaan yang mana-mana ubudiyah kepada Allah kembali kepada-Nya kembali kepadanya. Karena itu beliau bahasakan di tempat lain bahwa asas segala sesuatu dalam pengambahan itu kembali kepada Duhan. Kepada keikhlasan dan kepada as kejujuran. Dan syirik kalau berada di hati maka ikhlas juga masuk di dalamnya. Masuk di dalamnya. Ya bisa digambarkan ya bahwa pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat besar. Kaidah penghambaan yang sangat berarti sekali. Mungkin di waktu yang ringkas ini kita akan menjelaskan beberapa sudut terkait dengan kejujuran ini. Terkait dengan ash yang pertama bahwa asyrik itu itu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat Allah. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, Kul shadaqa Allah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha benar. Maha صادق. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa أَصْدَقُ مِنَ Tidak ada yang lebih benar ucapannya dari Allah. Di ayat yang lain, وَمَنْ أَحْدَثُ وَمَنْ Dan tidak ada pembicaranya lebih benar, lebih jujur daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan as-sidik itu juga, itu sifatnya para nabi dan para rasul. Sifat para nabi dan para rasul. Karena itu dalam Al-Quran di beberapa tempat, disebutkan beberapa nabi dengan sifat tersebut. Misalnya Nabi Ibrahim, dikatakan di dalam Al-Quran, وَاتْقُرْءِ kitabi Ibrahim Innahu kan صِدِّقًا نَبِيَّا Ingatlah di dalam Alkitab tentang Nabi Ibrahim. Bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang siddiq. Siddiq ini derajat yang tinggi diantara orang yang jujur. Iya. Jadi ada yang saddiq. Ada yang soduk Ada yang siddiq. Yang paling tingginya. Dan beliau ini disifatkan dengan siddiq. Nabi. tentang Nabi Ismail Allah terangkan wa'd Qur'an kitab Ismaila innahu kana wahdi, wa kana nabi Ingatlah dalam kitab Nabi Ismail, sungguhnya beliau itu sangat jujur janjinya. Iya. Dan beliau adalah seorang rasul dan nabi. Dan tentang Nabi Idris, Allah Firman Qur'il Kitab Idris kana Siddiqan nabiyah, wa Ingatlah dalam Alkitab tentang Nabi Idris. Dia adalah seorang yang Siddiq, lagi seorang Nabi. Kami tinggikan dia di derajat yang tinggi. Nabi Yusuf Aisy Salam. Orang yang mengenalnya. Mengetahui bahwa Nabi Yusuf itu siddiq. Makanya orang yang pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Takbir mimpinya. Bahwa nanti kamu akan dibebaskan. Menjadi pelayan raja. Orang yang bebas ini. Ketika dia datang lagi ke penjara. Dia berkata. Yusufu ayyuhas siddiq. Yusuf wahai orang yang siddiq. Suap itu sifat beliau. Iya. Dan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sifatkan dengan sifat yang tertinggi dalam hal ini. Nah itu dikatakan, belgia ja abil hakki, wasad bahkan beliau itu datang dengan kebenaran, dan Iya selain daripada sidik, beliau juga membenarkan seluruh Nabi dan rasul. Mengikuti jalan mereka. Dan berada di atas akhlaknya para Nabi dan para Rasul. Karena itu di kehidupan Nabi SAW, As-Siddiq itu contoh yang paling indah. ibnu Mas'ud berkata, Akhbarani As-Sadiqul Masduq menceritakan kepadaku as-sidq, Nabi sallallahu Alaihi Wasallam al-masduq yang selalu dibenarkan. Iya, itu as mencakup seluruh dari hal tersebut. Dari pentingnya as-sidq ini, Allah Subhanahu Wa Taala membedakan manusia, menguji manusia untuk digolongkan menjadi dua golongan. supaya dilihat siapa yang sadik, siapa yang jujur, dan siapa yang dusta. Alif Lam Mim, Ahasib an amanna wa hum la yuftanun, min qablihim, allahu alladina wa kadibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira, bahwa mereka semua dibiarkan begitu saja berucap, kami beriman. Sedangkan mereka belum diuji, sungguh kami akan menguji. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Supaya tampak diantara mereka, siapa yang padik, jujur punya sidik, dan siapa yang dusta. Dan siapa yang dusta. Jadi ini untuk membedakan siapa yang jujur dan siapa yang dusta, siapa yang mukmin dan siapa yang munafik. Itu dari asyik dibedakan. Iya. Yeah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ Wa الْمُنَافِقِينَ munafiqina kana Supaya Allah membalas orang yang jujur dengan kejujuran mereka. Dan Allah menyiksa kaum munafikin. Itu kebalikannya. Ada kejujuran, ada kemunafikan. Ada kejujuran, ada kedustaan. Dan Allah jadikan manusia dua golongan. Karena itu, di mana harusnya kita memahami bahwa manusia itu hanya ada dua golongan kalau bukan pada jalur asyik bukan orang yang jujur berarti dia ada kedustaan atau ada kemunafikan Nsallallahu alaihi wasallam makanya mana ini yang membuat para sahabat itu sangat bersemangat mengkhawatirkan dirinya Jangan sampai jatuh ke dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan mana as-sidq. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah perintah untuk hal ini dengan seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wa kunu ma'as shodiqin. Wa huwa ra'yan yumriman. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dan jadilah kalian orang-orang yang jujur, sodikin. Ini ayat sebab turunnya dimalumi turun kepada tiga orang sahabat yang tidak hadir di perantauan. Tapi bin Malik dan dua orang sahabat bersama beliau. Iya, Mirarah ibnu ar dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu majmayin. Ada tiga orang sahabat. Yang tidak hadir di perantabuk itu lebih tiga orang, ada yang lain. Tapi Kabi bin Malik menceritakan bagaimana kejujuran itu menyelamatkannya dan meninggikan derajatnya. Jadi Nabi mengumumkan supaya hadir perang. Subhanallah, Kabi Malik waktu itu bermalas-malasan. Orang sudah bersiap, dia belum bersiap akhirnya orang pergi dia tidak ikut berangkat keluarganya sudah mendatanginya membisikkan kepadanya cara menyelamatkan diri kalau Rasulullah datang kamu beralasan begini dan begini sudah dikasih semua trik ketika dipanggil orang-orang yang tidak hadir peran tabuk, setiap orang mengemukakan alasannya kecuali tiga orang khabib Malik hilal ibnu umayyad Miraah, bel Rabi, Raja Allah Malik, kata, Ka Malik, Allah anhu ya Rasulullah. Saya telah diberi segala cara untuk bisa menyelamatkan diri saya. Tapi demi Allah, saya tidak ada udur sama sekali ketika saya tidak hadir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi berkata, kamu telah jujur. Maka pulanglah ke rumahmu sampai turun ketentuan terkait denganmu. Karena diperintah perintah agar supaya tiga orang ini tidak didekati selama 40 hari 40 malam. Iya. Tidak ada yang bicara kepadanya, tidak ada yang mendekatinya. Kisahnya panjangnya subhanallah. Rabat yang paling dekat, orang yang dia cintai. ya Tidak ada yang bicara kepadanya. Sampai datang musuh kirim putusan. Kami telah dengar bahwa kalian, kalian bertiga ini sudah diperlakukan kasar oleh Nabi Muhammad. Gabung saja kepada kami, kami akan melindungi kalian. Sampai berita itu, surat itu dirobek oleh Ka'abim Malik. Ini musibah lagi. Ya genap 40 hari, datang lagi perintah baru dari Rasulullah Wasallam. termasuk istrinya, tidak boleh dekat kepadanya. Ya. Sampai genap 50 hari. Dan keadaan mereka <coughs> seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, terasa sempit bumi itu dari segala penjurunya Tapi mereka sadar tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah. Maka turunlah ayat ini Bersama beberapa ayat sebelumnya. Itu kejujuran. Kejujuran. Ketulusan. Itu perintah Allah untuk orang-orang yang beriman. Menjadi perintah kepada semua orang yang beriman. Menjadi orang-orang yang sadikin. Orang-orang yang jujur. Ya. dan kejujuran kami Ibn Malik inilah mereka bertiga ini, itu yang menyelamatkan sehingga ditinggikan derajat mereka, diampuni dosa-dosanya dan turun ayat Al-Quran, membaca kisah mereka sampai hari kiamat Subhanallah menjadi contoh orang-orang yang jujur dan ini sama dengan tiga orang itu ya Tiga orang yang berjalan di masa dahulu ini, tiga orang berjalan di sebuah perjalanan, tiba-tiba turun hujan. Maka mereka pun berteduh di gua. Maka tiba-tiba jatuh batu besar, menutupi pintu gua. Ini nggak bisa dia keluar, gua batu besar, bagaimana caranya didorong? Iya. Nada jalan, maka sebagiannya pun berkata kepada sebagian yang lain: Inna huwali la yunji kumilas sidq. Sungguhnya dari Allah tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali kejujuran saya. Ia, ya. kaliedo kul wahidin bingkum bimaya alamuhu kadas sadqa fih. Darang hendaknya dia berdoa kepada Allah. Yang dia betul-betul tahu bahwa dia jujur di dalamnya ketiga orang ini mulai menyebutkan dari amalan salehnya apa yang dia betul-betul ikhlas dan jujur di dalam melakukannya. Iya, yeah. dimaklumi ya kisahnya, kisahnya panjang. Yang setiap orang setelah menyebutkan amalan salehnya dia berkata, ingkun tatalam an nifal tu dali kebetiga awajik afroj an furja. Ya Allah, kalau engkau mengetahui bahwa saya melakukan amalan itu karena mencari wajah engkau, rida engkau, ikhlas karenaMu, maka lapangkanlah kami dari apa yang menimpa. Orang yang pertama berdoa, setelah dia berdoa, terbuka sedikit, tapi belum bisa keluar. Orang yang kedua berdoa, terbuka lagi, tapi belum bisa keluar. Baru orang yang ketiga berdoa, terbuka, dan akhirnya mereka keluar berjalan biasa. Ini di dunia, diselamatkan oleh apa? Oleh kejujuran. Karena sidik manja kejujuran itu adalah penyelamat. Iya, apalagi di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Dan firmannya adalah kebenaran dan kejujuran. Seluruh ayat-ayatnya adalah kejujuran. Wa tamat kalimat Rabbika sidokan wa adala. Adalah sempurna kalimat-kalimat Rabbimu dengan segala kejujuran dan keadilan. Dialah Allah yang berfirman. Hada yawmu yanfa'u s-sadikina sidokuhum. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khali. Radhiyallahu anhum waradu an ini adalah hari hari kiamat, ini adalah hari kejujuran itu akan menyelamatkan orang-orang yang jujur dengan kejujuran mereka bermanfaat bagi orang yang jujur untuk mereka sorga-sorga mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya itulah keberuntungan yang paling besar kebaikan apa saja yang dilakukan dengan sidik itu pasti akan membawa kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi kaidah umum. Kalau Kalau mereka jujur kepada Allah, sidik kepada Allah, maka itu yang terbaik untuk mereka. Itu yang terbaik untuk mereka. Iya. Maka ini as-sidq kejujuran. Bagaimana seorang yang bersyahadat? La ilaha illallah. Syahadatnya itu bermanfaat kalau ada syarat kejujuran padanya terpenuhi. Karena syarat la ilaha illallah ada delapan. Dan dari delapan syarat itu, ada syarat ikhlas dan ada syarat as -shidq. Kejujuran. Dan itu adalah syarat dia mengucapkannya dengan sidik jujur pada lisannya, ketulusan di hatinya, dan kesungguhan di dalam mengamalkan konsekuensinya. Kesungguhan di dalam mengamalkan konsekuensinya, makanya kejujuran itu adalah ketentuan syarat yang melekat pada kalimat La ilaha illallah bagian Nabi SAW beliau pernah berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya oleh Abu Hurairah, Ya Rasulullah Man as'adun nasi bisyafaati bisyafaati kayuamal qiyamah Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka kata Nabi SAW, Man kala la ilaha illallah sadiqan min qalbihi, Mayan riwayat khalisan min qalbihi." Ada sidik. Ya. dan di dalam hadith, Adas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW, Pernah berkata kepada Mu'athib bin RA, Jubban radhiyallahu taala anhu: "Man ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna illa an Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah jujur dari hatinya, Sidik dari hatinya, maka Allah haramkan neraka atasnya. Allah haramkan neraka terhadap mereka. Iya. Pakai ini dari pentingnya kejujuran itu. Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam hadits Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau alaikum bis sidq. Bainas sidqa yahdi ilal وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ اللَّهِ <صِّدِّقًا> kalian selalu ber, berpilih laku Punya kejujuran, ketulusan, kesungguhan Karena sidik itu mengajak kepada kebajikan dan kebajikan itu mengantar kepada sorga. Dan seorang terus dia berperilaku sidik. Dan memilih kejujuran. Dia tahari. Betul-betul dia cari. Iya. Sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang sidik. Itu derajat ada prosesnya untuk sampai ke sana. Ada prosesnya untuk sampai ke sana. Sebagaimana so, Kebalikannya Nabi Shallallahu alaihi bersabda Hati-hati kalian dari kedustaan. Karena kedustaan itu mengantar kepada kefajiran. Dan kefajiran itu mengantar kepada neraka. Terus menerus seorang itu dusta. Dia pilih kedustaan. Sampai dia tertulis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang kaddaq, seorang pendusta. Iya. as itu ketenangan hidup. as -shiddiq yang maupun tenang hidupnya, itu caranya as -siddiq. Karena itu Nabi SAW bersabda, fa inna as-siddiqa tumak nina. As-siddiq itu tumak nina, kata Nabi SAW. Tambah banyak lagi dari keutamaan as-siddiq itu. Kalau kita bercerita tentang hal tersebut. Bagaimana kebaikannya keluasan asid as serta cakupan-cakupannya ya. Serta cakupan-cakupannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan pokok-pokok agama sumber keyakinan dan amalan-amalan salih itu semuanya dibangun di atas as -shidik. Dibangun di atas As-Siddiq. Allah berfirman, Laysal birra Antu wallu yuhakum Kibla al-Mashriki wal-Magrib. Kebajikan itu bukan sekedar kalian mengarahkan wajah kalian ke arah timur atau ke arah barat. Ini terkait dengan masalah kiblatnya perubahan. Iya perbedaan kiblatnya umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Yeah. Jadi kebaikan itu bukan pada itu saja. Walakinnal birra man akhir wal malaikati Tapi yang namanya kebaikan itu itu bagi orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab Allah dan para nabi wa atal mal hubbihi dan dia menyerahkan harta ya dengan kecintaannya atau di atas kecintaannya dawil kurba kepada orang yang merupakan kerabatnya waliyatama anak yatim wal orang -orang miskin orang-orang miskin wabnissabil orang yang kehabisan bekal di jalan wasailin orang yang meminta وفي الرقابي orang yang sedang terlilit hutang Oh, budak yang ingin dibebaskan dan kebajikan itu juga Wakal masalah atau seorang menegakkan salat, wa atas zakat mengeluarkan zakat Wakal mumpun nabi ahad di ahadu juga orang yang menunaikan janjinya ketika dia berjanji Wakal sabirin afil basa Iwak barra Wakil bas dan orang yang bersabar di masa susah atau di masa bahaya, dan ketika terjadi bahaya itu, seluruh itu kebajikan, tapi disimpulkan dengan satu kalimat: "Mereka inilah orang-orang yang siduk." Ya, semua itu tadi, itu sifat untuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang memiliki siduk, kejujuran, wa ulaykahumul Ya, dan mereka inilah orang-orang yang bertakwa maka kalau ingin melihat sidik orang-orang yang jujur itu kejujuran itu bagaimana seorang yang dikatakan memiliki sidik yang merupakan pokok agamanya sebab keselamatannya pintu sorganya maka cara yang pertama seorang itu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya Kemudian, yang kedua, dia bersungguh-sungguh mengikuti jalan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Itulah kehidupannya para sahabat. Mereka itu hidup membuktikan kejujuran mereka di dalam beragama dan di dalam mengikuti jalan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Iya. Yeah. Dan dari pokok agama itu adalah akidah yang benar. Akidah yang benar. Makanya kalau orang mau menjadi ash-shadiqin, orang-orang yang jujur di tingkatan yang tinggi, maka yang paling pokok yang harus dia benahi, dia harus perbaiki keyakinannya, akidahnya. Iya. Yeah. Dia perbaiki Keyakidah dan akidahnya. Belajar akidah yang benar. Belajar akidah as -salah. Yang diajarkan oleh Rasulullah wasallam kepada para sahabatnya. Para sahabat mengajarkannya kepada para tabiin. Para tabiin mengajarkannya kepada tabi'ut tabiin. Dari tiga generasi terwarisi kepada generasi setelahnya, setelahnya. Dan dibukukan oleh para ulama. Menjadi kesepakatan-kesepakatan. Itu kita harus paham ya. Bahwa itu. aqidah itu jelas. Ada materinya. Ada bukunya. Ada pembahasannya terwarisi. Kita harus mempelajari ya. Iya. Harus belajar dari Guru di dalam hal tersebut. Yang paling ringkasnya kalau kita baca buku-buku misalnya seperti Usul Sunnah karya Imam Ahmad. Kalau lebih ringkas lagi Aqidah Imamul Bukhari, Aqidah kutai bin Said, atau Aqidah Abu Hatim dan bu Zur Ar-Razi, atau Aqidah Imam Asy-Syafi'i atau aqidah Sufyan al akidah Ali binul Madini itu pembahasan aqidah di tengah para ulama poin-poin pembahasan aqidah itu satu persatu itu kejujuran asyidit namanya iya orang ingin sampai ke derajat itu dia harus bagus di sudut itu nah, itu baru kelihatan asyiditnya makanya Perhatikan dari kejujuran para ulama Al-Bukhari rahimahullah Dia berjumpa lebih dari seribu guru Semua gurunya mengajarkan hal yang sama Iya, Ini seribu guru ini Kita tamat saja belum Tapi subhanallah Ustadz terlalu panjang ini menjelaskan Iya, Capek kita duduk Sudah tamat sekali Oh itu sudah pernah saya hadir Ya. ini Al-Bukhari seribu guru semuanya mengajarkan hal yang sama 10 ya. poin pembahasan akidah disebut oleh Al-Bukhari pertama masalah iman ucapan dan amalan kemudian disebutkan masalah keimanan kepada takdir disebutkan masalah mengikuti jalan para sahabat, mendengar dan taat kepada pemerintah, mendoakan kebaikan semua gurunya membisikkan hal itu kepada Al-Bukhari itu akidah terwarisi. Ya. Hanya saya banyak dari umat ini yang tidak mengenal itu. Tidak mengenal hal tersebut. Karena banyak orang yang belakangan, dia menutupi akidah itu. Kalau Imam Musyafi punya akidah, tidak. Tidak ada akidahnya Imam musyafi Dusta mereka. Imam musyafi itu jelas akidahnya. Dalam buku-bukunya. Dan dikumpulkan oleh murid-muridnya menjadi kesatuan yang bersumber dari ucapan Imam Syafi'i, tanpa akidahnya di pembahasan akidah yang disepakati oleh Assalam tidak pernah menyelisihi para ulama yang terdahulu ya. ya, kalau punya sidik, itu poin yang paling pokok kita periksa kejujuran kita kita lihat sejauh mana kita mempelajari akidah Assalam memperhatikannya kemudian mengambilnya dari guru selalu mengulanginya nah, itu yang menyelamatkan nah, itu bekal yang paling baik bekal yang paling baik nah, itu harus selalu kita ulangi ya. kita ulangi saya nah, mengajarkan buku-buku akhir itu sudah puluhan buku yang saya ajarkan rekamannya ada ya. insyaallah akan selalu saya ajarkan nah, ustad-ustad lain juga banyak mengayarkannya mungkin lebih banyak daripada saya kalau ada yang belum belajar kira-kira apa alasannya nanti kalau ketemu dengan mungkar dan nakir ya marob buka siapa rob yang kamu ibadahi man nabi man ursila ilik, siapa rasul yang diutus kepadamu apa agamamu Ya, kalau dipikir sekarang gampang menjawab, cuman kalau sudah depan mungkar dan nakir bisa menjawab atau tidak. Ya, itu tergantung kejujuran kita, Sidik yang menyelamatkan. Makanya ada yang ditanya oleh mungkar dan nakir, dia jawab apa? aha adiri, semi tunas, saya nas tuh. saya tidak tahu, saya hanya mendengar orang berucap seperti itu, saya ikut-ikutan mengucapkan. Tidak bermanfaat, namamu mampu dia jawab. Ini cuman dengar saya, ikut-ikutan. Harus dia pelajari, dia yakini, saya katakan harus dihafal, karena menghafal itu kadar tambahan. Yang pernah dia, yang penting dia pernah hadir, dia pelajari dari guru, dia dengar dalil-dalilnya, walaupun dia tidak hafal, dia yakini, maka itu sudah cukup untuk dirinya. Itu bentuk dari as dari kejujuran, itu pokoknya. Dan dari pokok as itu adalah mengikuti jalannya para sahabat. So, para sahabat itu Allah gelari sebagai orang-orang yang sadiqun. humus sadiqun. Dan Allah puji mereka tanpa terkecuali. Binal mu'minin rijalun sadaku. Ma'ahadullah alaik. Wa minhum man qadha nahbaku wa minhum man yantadir. Di antara kaum mu'minin ada sekelompok lelaki. Mereka sadaku. Punya sidik kejujuran. Itu para sahabat Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya, apa yang datang dari jalannya para sahabat, itu wajib diikuti. Karena Allah yang mewajibkannya. Keimanan mereka dijadikan ciri simbol keimanan yang benar. Allah berkirman, فَإِنْ آمَنُوا بِمِتْلِ مَا آمَنْ kalau mereka, orang-orang kafir, beriman seperti keimanan kalian, wahai para sahabat, mereka sudah dapat hidayah. Jadi hidayah itu kalau barometernya beriman seperti keimanan para sahabat. Iya. Kalau ada masalah sedikit terkait dengan para sahabat, itu berarti harus diperiksa kejujuran di hatinya. bapak orang-orang yang jujur itu, dia pasti cinta kepada sahabat Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam Iya yeah. Bagaimana kejujurannya Kepada Allah, kepada Rasulnya Kepada para sahabatnya Kalau dia jarang membaca Al-Quran Jarang membaca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mendengar nama-nama sahabat Itu harus dia lihat dirinya Dengan hal tersebut Itu yang disebut dengan as Iya dari jalan-jalan untuk hal tersebut, baik sudah Adan ya, kita dengarkan Adan dulu sedikit, kemudian kita dengarkan Adan, kemudian kita lanjut ya, saya selesaikan dulu materi, baik, silahkan Adan. selamat oh, oh. Allah, tentang as ini dalam Al-Quran ada lima hal semuanya dihubungkan dengan As-Siddiq ya, disebut di dalam beberapa ayat yang pertama ada namanya Madakhal as tempat masuk penuh dengan kejujuran ada namanya mak keluar dengan kejujuran itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah kepada nabinya. adkhilni sidq, wa akhrijni ja Ya Allah jadikanlah untukku tempat masuk sidiq dan tempat keluar sidiq. Iya, itu dua. Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim salam di dalam firmannya ketika Nabi Ibrahim berdoa وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدِقٍ فِي akhirin." dan jadikanlah untukku lisan sidik pada yang lainnya. Bahkan untuk beliau dan anak-anaknya Dijadikan untuk beliau wajahalna lakum lisanah sidqin aliya. Kami jadikan untuk mereka lisan sidq yang tinggi. Tertiga. Yang keempat kabar gembira untuk kaum muminin. Mereka mendapatkan kada musidqin. Wabashirilladina amanu an nalla hum kada musidqin inda robbihim. Beri kabar gembira untuk orang-orang beriman mereka punya kaki kejujuran, pijakan kejujuran di sisi roh mereka. Kemudian yang kelima, dan ini tentang penduduk surga. Innal al-muttaqina di jannah tuwa nahar di makadisidqin inda malikin muktadir. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam sorga dan sungai yang mengalir. Di Maka'adhi sidikin di tempat duduk kejujuran di sisi rob mereka. Di sisi rob mereka. Ini lima hal. Semuanya terkait dengan as -sidik. Iya. Masuk dan keluar yang sidik dua yang pertama. Itu artinya bahwa seorang hamba itu di dalam segala halnya, masuknya, keluarnya, gerakannya, perbuatannya, semuanya itu dibangun di atas sidik kejujuran. Apa yang membuat dia melangkah, dia berhenti, dia berpijak, dia bergerak, dia beraktivitas, semuanya adalah dengan sidik. Itu yang kita mohon kepada Allah, supaya ke dianugerahkan untuk kita. Bagaimana Nabi Muhammad s.a.w. diperintah untuk memohon hal tersebut. Iya. Adapun lisan sidik untuk Nabi Ibrahim, itu ditafsirkan oleh para ulama, ujian indah, kejujuran untuk mereka. Tapi dari sudut mana, Al-jaza'u minjisil amal, orang itu diberi balasan dari jenis amalannya tatkala nabi ibrahim dan anak-anak keturunannya orang-orang yang paling jujur lisannya paling benar ucapannya untuk makhluk di tengah manusia bahwa mereka nabi di tengah kaumnya karena kejujuran yang melekat di lisan itu maka Allah jadikan mereka dipuji-pula oleh lisan dipuji-pula oleh lisan-lisan manusia sehingga mereka, umat yang datang yang beriman setelah mereka itu selalu memuji. Dijadikan untuk merasa lisanu siduk. Iya, yang ketiga. Dan yang keempat, kodama siduk. Kedudukan jujur, pijakan jujur. Ada yang menafsirkan, itu sorga. Yang diberi kabar dengan sorga. Dari mengatakan itu keimanan kepada Nabi Muhammad. qadama Sidikin artinya mereka punya pijakan teguh dengan beriman kepada Nabi Muhammad. Dari berkata qadama Sidikin itu pijakan-pijakan jujur karena amalan-amalan salih yang mereka lakukan. Amalan-amalan salih yang mereka lakukan. Dan yang terakhir, maka aduh siduk. Dan itu hanya satu penafsiran, artinya sorga. Iya, tempat duduk kejujuran itu, dia duduk di situ, diberi sorga, itu buah dari siduk. Orang-orang yang punya siduk itu. Jadi memang kalau dibahasakan oleh binul Qayyim, asas agama semuanya kembali kepada siduk. Itu sangat benar sekali. Sangat benar. Iya, para ulama ketika membahasakan asidik ini mendefinisikannya. Beraneka ragam ucapannya, ya, dan ucapan-ucapannya itu panjang untuk diterangkan. Tapi saya globalkan tadi bahwa asidik itu kadang terkait dengan lisan. Itulah seorang berucap jujur, berkata yang benar. Hanya berucap karena Allah, bersambut dengan Allah, mengucapkan sesuatu, ia mengantar kepada Allah. Ada kejujuran dengan hatinya, berupa ketulusan, keikhlasan, rasa cinta, mahabbah, keimanan, dan segala hal yang ada kaitannya dengan hati, terkait dengan hati itu ketulusannya disebut as -sidik. kemudian ada yang terkait dengan anggota tubuhnya itu disebut sidik juga saya lihat para sahabat itu ya dari sidik mereka tadi kita terangkan ya kisah-kisah ada yang Nabi berkata kepadanya ini Marrojul Abdullah Sebaik-baik orang adalah Abdullah Masya Abdullah bin Umar Kalau dia sholat di malam hari Semenjak Nabi berucap seperti itu Kata salib anak Abdullah bin Umar Ayahku itu Di malam hari sedikit tidurnya Dia pegang ucapan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin alaihi ya Dikasih dan puasa setiap hari Dia puasa sampai Akhir hayatnya Setiap hari Ummu Habibah mendengar sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Beliau tidak pernah tinggalkan selama beliau hidup. Dan rawi yang meriwayatkan dari Ummu Habibah, darinya lagi darinya, semuanya mengamalkan hal yang sama semenjak dia dengar dari gurunya. Itu terwarisi ya dari masa ke masa. Pengamalan as -salah. Abu Hurairah tiga rakaat sebelum kalau Twitter tiga rakaat, kalau nggak mampu sholat di malam hari, tiga rakaat sebelum tidur. Iya. Kalau ada tiga rakaat, dia lakukan. Tidak, dia tinggalkan. Itu dia jaga. Itu bentuk sidik mereka. Dari amalan tubuh. Ini pada hal-hal yang disunnahkan, apalagi kewajiban-kewajiban. Terkait dengan sholat lima waktu, terkait dengan puasa Ramadan, terkait dengan zakat pada harta yang dikeluarkan. Ada orang-orang kadang itu pada zakatnya itu dia hitung sangat teliti sekali supaya jangan dia terlantar mengeluarkan zakat. Ada sebagian yang mengeluarkan zakatnya langsung dikeluarkan dua tahun. Ya, itu dibolehkan ya. Dibolehkan kalau sebab zakat itu sudah ada. Maksudnya dia sudah punya harta, sisa tunggu waktu saya pasti akan keluar zakatnya nanti. Kalau sudah ada sebabnya boleh didahulukan dua tahun. Yang punya kejujuran untuk haji, subhanallah. Iya. Itu dalam hal itu bisa kisah menakjubkan di tengah manusia. Kejujuran mereka menyambut perintah. Itu sidik namanya. Sidik itu ada tanda-tandanya, ciri-cirinya. Iya. Ini sebenarnya berbicara tentang jenjang dan derajat itu masuk ke dalam hal-hal yang lebih mendetail ya, di dalam timbangan-timbangan. Itu dibahas oleh para ulama. Hanya saja saya di sini ingin memberikan penggambaran-penggambaran global. Bagaimana ciri as itu. Ciri kejujuran itu, siddiq orang itu ingin hidup, kehidupannya semuanya hanya untuk Allah. Itu ciri kejujuran. Iya. Sebab dia menganggap dirinya Menyerahkan urusannya hanya untuk Allah. Karena itu disebutkan dari Mu'ati bin Jabal, radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau berkata, pernah berdoa, beliau berkata, Ya Allah, tunggu yang kau tahu, bahwa saya ini, eh tidak ingin hidup. Kecuali hanya, dikata karena tiga hal, saya ingin menghadap kepadamu. Tiga hal yang paling dicintai oleh Muad bin Jabal di hidupnya, adalah merasakan dahaga pada saat siat hari yang sangat terik, dia sedang berpuasa. Dan merasakan nikmatnya sholat di malam hari. Dan duduk, meramaikan majelis-majelis di depan orang yang berilmu. Iya. Itu bentuk dari sidik ya. Seorang itu, Kehidupannya seluruhnya ingin diaserahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kejujuran namanya. Dari ciri sidik itu, <coughs> kejujuran, dia tidak pernah melihat pada dirinya kesempurnaan. Dia selalu melihat pada dirinya itu ada kekurangan. Pada dirinya, ada kekurangan. Ya. Ya maka dia perlu untuk menyempurnakannya. Itu namanya ru'yatut taksir. So, kalau seorang itu selalu dia lihat dirinya, "Oh, saya sudah buat sudah ini. Sudah lengkap saya. Saya sudah apa namanya? Puasa sekian tahun, sekian bulan." Itu seakan-akan diri sempurna. ya yeah. Itu jenjang di bawah. Jenjang yang menunjukkan keseriusan, <coughs> ketinggian, itu selalu dia pandang bahwa dirinya itu masih banyak kekurangan. karena dia pandang dirinya masih banyak kekurangan, dia ingin lebih baik lagi dan lebih baik lagi. terus bersemangat. beda dengan orang yang sudah memandang cukup, saya sudah cukup, istirahat aja dulu. iya. paling tidak, itu ciri dari pasiduk. Dan ciri dari as itu juga adalah kesungguhan di dalam melatih diri agar supaya memenuhi janji-janjinya. Kita itu ada janji kepada Allah. Sebelum kita ada di bumi ini, kita sudah berjanji di alam ruh sana. Bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada, kepada Allah. Iya. Dan kita itu ada janji yang harus kita jaga di dalam ber beragama. Karena kita bersyahadat la ilaha muhammad Rasulullah itu ada konsekuensinya. Kita harus jujur dalam hal itu. Memeliharanya. Iya. Ada mana-mana yang harus ditunaikan. Dan dia tidak ingin tidak ingin ada hal yang kurang di dalam janji-janji tersebut. Itu asidik namanya, kejujuran. Itu dari ciri-cirinya. Dan dari ciri-asidik juga, kesabaran di dalam menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dan menerima ketentuan dan takdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik. Baik. Dan dari jenjang as-Siddiq. Ya, keterangan tadi terkait dengan masalah ilmu, pengetahuan, keimanan. Kiramtum jangan heran ya melihat siddiqnya para ulama itu. Mereka selalu Dengar pembahasan akidah dari guru-gurunya. Mereka ajarkan juga ke murid-muridnya. Ada sebagian guru kita. Kadang dia baca kitab salah satu usul. Itu setiap hari di majelisnya. Khatam balik lagi, khatam balik lagi. Ada sebagian guru kita. Kitab ut tauhid Itu selalu dibaca di majelisnya. Panjang tahun. Kadang matannya. Kadang syarahnya. Kadang... Ringkasannya, keadaan syarah-syarahnya terkait dengan kita tauhid Itu sidik namanya, kejujuran. Iya. Dan kita harus memiliki hal itu. Kejujuran inilah yang membawa kebaikan untuk seseorang. Disebutkan oleh ibu Abi Hatim dalam Muqaddim al-Jarifu wa ta'adil dan diriwayatkan juga kisah ini oleh ibu Abi Asim dalam ada kitabnya tentang doa dan dikir. Dan beberapa imam meriwayatkan kisah ini. Kisah tentang al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi ketika dihadiri oleh ajalnya, sudah menjelang wafatnya. Sakaratul maut. Abu Zur'ah Ar-Razi, imam besar. Ya. Imam besar rahimahullah, namanya Ubaidullah bin Abdul Sarib. Guru Imam Muslim di atas tingkatan Al Bukhari sedikit. Rekan Imam Ahmad dikenal oleh para ulama di masanya. Ketika beliau sudah dihadir oleh kematian akaratul maut, dikunjungi oleh sejumlah ulama ahli hadits. Di antara yang hadir waktu itu ada seorang yang lebih senior daripada beliau, namanya Muhammad bin Muslim bin Warah terus ada rekannya Abu Hatim Ar-Razi Muhammad bin Idris. Dan ada lagi satu Al-Mundhir bin Syaddad. Ada sejumlah ahli hadis. Melihat imam ini sedang sakaratul maut, maka mereka ahli hadis. Mereka pun berkata, "Yuk kita talqin la ilaha Allah. Iya. Tapi subhanallah ya. Akhirnya mereka berpikir sendiri dan malu. Ini imam yang biasa mengajari kita dan mengingatkan kita. Sekarang kita mentalkinnya. Bagaimana caranya? Segan kepada Abu Zura ar razi Oh, begini saja. Kita bacakan riwayat tentang hal itu. Maka mulailah masuk berbicara Muhammad bin Muslim Miwar. Dia berkata, Haddhasani Abu Asif. Abba Hak ibn Mahlaq. Iya. an Salih ibn Abi Arid. Kemudian Abdul Hamid, An muati bin Jabal, radhiyallahu Anhu. Atau dia disebutkan sanatnya ya, dari apa namanya, dia tidak bisa sambung. Sampai dari soleh saja. Sampai kepada soleh, setelah itu dia tidak bisa sambung sanatnya. Ya, karena segan kepada Abu Hatib rahimahullah segam kepada abu zur ar-razi rahimahullah ya maka dia pun mundur lalu dilanjutkan oleh siapa dilanjutkan oleh abu hatim ar-razi dia mulai ingin menghadirkan begitu ya riwayatnya maka abu hatim pun maju dia berkata haddathana muhammad bin Bashar, ya gurunya, kalau haddathani Abu Asim Abu bin dia tingkatannya di bawah anaknya Muhammad bin Muslim bin Warah tadi anak Abdul Hamid bin Ja'far An Salih bin Abi Arif, ambil situ berhenti, enggak enggak bisa dia lanjut lagi segan melihat Abu Zura maju lagi Al-Mundir bin Syahadah, dia baca sanat mirip dengan Abu Hatib Melihat tiga orang ini baca sanad Abu Zur ar yang sedang sakaratul maut. Beliau tahu orang-orang ini mahu baca apa. Ia. Maka dalam keadaan sakaratul maut beliau bawakan sanadnya. Kata beliau haditsanii Muhammad bin Bashar, An Nabi Asim, Abdul Hak bin Makhlas, An Abdul Hamid bin Jaafar, An Salih bin Abi Arif, An Khasir bin Murrah, An Muad bin Jabal radiyallahu anhu kala kala rasulullah s.a.w man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah itu langsung keluar ruhnya Di sebagian riwayat man kana akhira kalamihi la ilaha illallah pada kalimat itu langsung keluar ruh beliau itu sidik kejujuran terlihat berpengaruh pada saat sakaratul maut juga Disebutkan oleh Ibnu Kathir Rahimahullah di biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa beliau di akhir penjara yang beliau masuki, yang beliau meninggal di situ, itu beliau sudah menghatamkan Al-Quran 70 kali. Iya, dan beliau wafat ketika beliau membaca akhir surah Al-Kamar, Innal Mutaqinah Fi Jannati Wanahar nahar Maqadis Sirkin Inda Malikin muqtadir. Beliau wafat di situ. Sungguhnya orang yang ber Taqwa itu dalam surga dan sungai yang mengalir di kedudukan siduk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kejujuran. Kalau orang jujur kepada Allah, maka Allah akan benarkan dia, dibantu dia dalam hal itu. Kalau dia jujur. Kita jujur, ingin belajar menuntut ilmu, Benar kejujuran itu pada niat, pada lisan, pada perbuatan. Allah akan bantu. Akan dimudahkan. Ia. Orang jujur ingin sesuatu. Maka Allah akan sampaikan ke derajat itu. Orang ingin mati syahid. Jujur dia ingin mati syahid. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah. Wafatkanlah saya sebagai orang yang mati syahid. Terbunuh. membela. Bisa bilillah. Ya maka dia akan disambung ke derajat orang yang mati syahid, walaupun dia tinggal di atas, walaupun dia meninggal di atas tempat tidur. Ya. Itu diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu ya. Alaihi Wasallam. Mantala tabi Allahu manazil syuhada wa ala Siapa yang mencari kesyahidan dengan jujur, asidin, maka Allah akan menyambung dia ke kedudukan orang yang mati syahid. Walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya, ini perlu dilatih akhlak ini. Dan kejujuran itu lisannya itu tidak ada beda dengan amalannya, Akhirnya sama dengan hatinya. Itu kejujuran, tidak ada yang dia sembunyikan. Nah ini makna luas ya untuk dikaji, tapi itu apa namanya beberapa gambaran ya dan motivasi untuk hal tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semua sebagai orang-orang yang sadiqin. Dan menyambung kita kepada derajat as-siddiqin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan sidik itu sebagai mahligai kehidupan kita. Sebagai akhlak dan pembawaan kita. Hal yang menyertai kita. Di dunia dan di akhirat. Dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita di dalam majelis yang baik ini dalam ketaatan kita bermohon kepadanya dengan segala sidik dan kejujuran supaya kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak kemudian di kemudian hari di surganya bagi orang-orang yang shodiqin innahu waliyudzarika walqadiru wallahu ta'ala alam baik enggak ada tanya jawab ya tanya jawabnya sudah selesai tadi dari pagi Maaf malam, ini waktunya sudah lewat setengah jam. Baik. Dan uh, saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, syar walla ilaihi lantak. Astagfiruk wa tub alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.